Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kita ke kabar pertama dulu persahabatan ada sebuah unggah spesial banget waktu kita semua dari virus Leslar ya Aduh gak bisa maaf banget nih dengan momen ini sweet banget dari Leslie dan Rizky Pilar ketika di depan orang banyak mereka malah tentunya menyuguhkan kekiutan dan keromantisan persahabatan ya masya Allah so sweet banget katanya tuh. Hingga tentunya ada momen cubit-cubitan dari dedek Leslie Kejora Perhatikan persahabatan ya di video ini Leslie Kejora ini cubit pipi kakak Rizky Bilar Ini sweet banget Masya Allah luar biasa pokoknya Tentunya ini kita bahagia banget Disuguhkan vitamin bahagia ketika momen spesial Leslar hadiri acara ulang tahun Anaknya Pak Ferry Fernandez banyak komentar banyak respon yang diberikan di postingan tersebut salah satunya dari akun Aisyah Sara 9 new masih berasa kayak yang dulu ya kalau dapat cedukan begini kok lihat seneng banget ikut senyum senyum gitu akunya semoga bertiga selalu diberikan kesehatan selalu dikelilingi orang-orang yang baik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin luar biasa banget ya respon positif yang diberikan dari para fans dan ada juga komentar lain diberikan dari akun leslar underscore cabang underscore turki gemes ada bangbi yang dicubit pipinya sama dede, luar biasa banget persahabat yang mudah-mudahan tetap selalu support yang terbaik untuk Lesti dan kakak rizky bilar Selanjutnya juga bersahabat ya Menginfokan kembali nih Jangan sampai lupa untuk mendukung idola kesayangan kita Leslie dan Bilar Ini masuk nominasi pasangan terpopuler Akhir tahun 2021 Dengan kode nominasi V3 bersahabat ya Karena untuk batas Votnya ini sampai tanggal 25 Desember 2021 Ayo dukung jagoan kita Agar menjadi nomor satu Amin Support tetap Solid, kompak, yang terbaik mendukung idola kesayangan kita. Kegabaran selanjutnya, persahabat perhatikan juga ada sebuah unggang spesial dari IGN-nya Mas Gongli. Persahabat ini semalam, ada sebuah postingan video persahabat ya Mas Gongli sedang OTW nih ke kantor. Perhatikan di kalimat yang nanti diposting. Bali kantor Lord Datang shooting CL. Semoga ratingnya bagus. Wow, amin. Masya banyak persahabatan ya. Sepertinya semalam, Mas Gongli balik ke kantor untuk Lord Datang shooting CL. Persahabatan ya, mudah-mudahan saja karya-karya terbaik Leslar Entertainment ini banyak yang meminati, dan mudah-mudahan ratingnya bisa bagus. bersahabat ya, kompak terus ya, sama-sama mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Ke kabar selanjutnya Ini ada bagian spesial juga Dari Erin Graskesita Persahabat ya Tepatnya ke ini adalah istri dari Pak Ferry Masya Allah Mengungkat sebuah postingan foto Bareng sang kejora Sang di Padang Dede Lesti Masya Allah banget ya Ada sebuah kalimat Yang dituliskan lewat game seni Oleh Kak Erin Bunda L. Lenka dan Bunda Baby L. belum launching namanya, katanya. Dulu gemes banget ya, makin penasaran dan makin gak sabar. Kita tentunya melihat Baby L. pasti gemes dan lucu banget pasrah ya. Dan kita lihat juga di postingan Kak Erin, banyak tanggapan komentar juga yang diberikan. Ya ini dari Anggun Pipin Anus mengatakan Masya Allah wanita-wanita hebat katanya tuh gitu. ada juga komentar lain diberikan dari Anggun Dona Cucu mengatakan di kolom komentar. Masya Allah, Tabarakallah, sehat-sehat bunda-bunda double L, amin Luar biasa banget ya, respon support yang sangat luar biasa Dari para fans sejati mudah-mudahan tentunya banyak orang-orang baik Yang mencintai dengan tulus idola kesayangan kita Ke kabar selanjutnya juga ada kabar terbaru dari Bang Adi Sky Yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaan dengan Les Lars kemarin Perselabatnya ketika menghadiri acara ultah anaknya Pak Ferry ini cute banget dan sangat gemes banget fotonya persahabat ya dan kita self dengan kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Bang Adi Sky dari pertemuan awal mereka sampai mereka sah menjadi suami istri dan sekarang mereka akan menjadi ayah dan ibu untuk calon anaknya yang akan lahir sebentar lagi cukup banyak perjalanan cinta, kisah hidup Curhatan cerita yang kami lalui bersama Sampai detik ini mereka tetap sama Dan selalu menjadi pasangan saling mengisi satu sama lain Dan tak sabar aku Adi Sky bakal punya ponakan kau me om Sky ya yeah, baby L Bahagia terus ya kalian Sampai kakek nenek terus menjadi orang baik Dan menginspirasi banyak orang Amin Masya Allah banget nih Luar biasa kalimat yang tentu disampaikan Lewat kemsen yang dituliskan oleh Bang Adi Sky Sungguh luar biasa Masya Allah bangga banget ya Alhamdulillah Bang Adi Sky tentunya sebentar lagi juga akan Untuk Mendapatkan keponakan online yang seperti kita semua sebagai fans sejati yang tentu nggak sabar banget menunggu kehadiran baby L. Di postingan tersebut juga banyak komentar yang diberikan. Ada komentar dari Tefi Trikarlina. Bismillah sebentar lagi nyusul ya Bang Adi katanya tuh amin. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Lesti Bilarti mengatakan Masya Allah, amin tuh, diaminkan ya doa baik yang disampaikan oleh Bang Adi Sky Dan Bang Adi Sky juga bersahabat ya, itu menuliskan sebuah kalimat juga di kolom komentar Cocoknya ntar aku dipanggil apa guys, katanya tuh, silahkan jawab ya, ada juga lanjutan Jangan tanya kapan ke Adi nyusul ya guys, katanya tuh, mudah-mudahan saja Bang Adi Sky bisa secepatnya nyusul dan mudah-mudahan bahagia, sehat selalu, amin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan tentu cirukan vitamin terbaru di hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tune terus di channel Diva TV bersama ya, dia biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.